Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Seperti biasa persahabat ya, pastinya warga Konoha nggak bisa move on dengan penampilan spektakuler Dari Lesti Kejiora yang duet bareng dengan Petran Peto semua orang kagum, semua orang merinding saat mendengar suara Lesti Kejora. Masya Allah Bunda Lesti begitu sangat cantik tampil di konser Betron Beto Membuat semua orang pastinya bersahabatnya terkagum melihat penampilan apik Lesti malam hari ini Ini keren banget, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Semoga Leslie Kejora terus berkarya dan selalu memberikan penampilan-penampilan terbaik Kita simak juga di beberapa komentar, di sini banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Fira.Sugido31 mengatakan Masya Allah, dedek cantik, suaramu selalu menghipnotis semua yang mendengar lagumu Bangkitlah Kejoraku, Masya Allah ada juga tanggapan dari Ida. Sajalah mengatakan, Bunda berharap Dedek juga bisa konser sendiri biar puas lihatnya. Semangat ya sayang harus bangkit lagi. Semangat, amin. Semoga bersama yang Bunda Lesti Kejora, punya konser sendiri. Dan tentunya, warga Konoha pasti antusiasnya luar biasa banget nih untuk menyaksikan secara langsung penampilan Lesti Kejora, Lesti Bangkit. Kita sebagai fans juga harus bangkit Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu kompak mendukung karya-karya terbaik Lesti Kejora. Berikutnya persahabat ada kabar yang sangat membanggakan sekali unggahan Bu Fir Ini mengunggah video TikToknya Dr. Oki Pratama Namun kita dibikin salvo kalimat yang diposting oleh Dr. Oki sebagai leslar garis keras kami mesti nonton konsernya yang ada Dede. Masya Allah luar biasa persahabat ya leslar garis keras gak tuh dokter Oki Pratama ini ternyata sebagai leslar garis keras ini luar biasa banget ya sehat-sehat untuk dokter beserta family dokter Oki Pratama mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk dokter kita selalu bangga, orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu tulus mendukung, men-support Lesti Kejora. Kita lihat juga persahabat ya, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan diantaranya dari akun WiWiT. Indah Yati mengatakan Masya Allah mungkin Bang Binya nunggu di mobil sama suaminya Saniya ya semoga amin Mudah-mudahan persahabat ya Kita selalu menunggu cidukang selalu menunggu kabar baik yang tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Ada postingan terbaru dari Bang Boril yang mengunggah sebuah postingan foto dan ada kalimat caption panjang yang dituliskan Bismillah, jadi kalau kita berjalan, usahakan jalan di jalanan yang rata Hiduplah dengan kebaikan, entah itu perilaku maupun ucapan Begitu juga dengan perkataan berkata katalah dengan baik Tanpa harus menyinggung perasaan orang lain Ataupun saudara dan keluarga, senantiasa sesuaikan kalimat Perkataan ketika kita berbicara, entah itu bicara dengan yang lebih tua cerdik, pandai, seumuran ataupun yang lebih kecil itu kalimat bijak yang disampaikan lewat kalimat caption di unggahan Bang Boril semoga ya kita semuanya sebagai fans tentunya menjadi fans yang baik untuk selalu mendukung Leslie dan Bilar, berikutnya juga bersahabatnya di Cidukan dari Kak Sania bersama Bunda Leslie, Masya Allah Cidukan backstage dia ya. Kita bangga Bunda Lesti punya besti, punya teman, sahabat, saudara yang sangat luar biasa banget mensupport di kala duka, di kala senang, kasania selalu ada. Insya Allah, ini vitamin yang sangat luar biasa di malam minggu ini. Doakan yang terbaik untuk mereka, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian disimak juga persahabat ya, Aldi Taher ini menciptakan lagu tentang Lesti dan Rizky Billar, Namun isi lagunya pun membuat warga Konoha persahabatnya setuju dengan Aldi Taher Lesti sayang Rizky Billar, Rizky Bilar sayang Lesti itu tentunya isi kalimat lagu atau lirik ya dalam lagu yang diciptakan oleh Alita Taher Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Alfati. Kalimat caption pun dituliskan, "Bagus nih lagunya, harus didengar," katanya tuh Persabadian. Ya. Tumben banget di Alita ya. Taher keren banget ya. Mudah-mudahan untuk semua yang mendukung Lesti dengan tulus, selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan terus menggambarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Keciora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.